Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, dimanapun kalian berada, selamat siang dan bergabung kembali di channel YouTube Lesti. Fati, update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Keciora Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 Menemani santai siang kalian saat ini pembimbing kami menyuguhkan kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama kita awali dengan kabar info yang kita dapatkan mengenai Vlog Leslar Entertainment. Diinformasikan dari akun galeri Abang underscore L persahabatnya ini info langsung dari Bang Doni persahabatnya selaku editor dari Leslar Entertainment. Kata Bang Doni, vlog libur sebulan, nonton yang ada dulu katanya persahabat ya. Kita lihat juga kelima caption yang dituliskan. Gak apa-apa Bang, sebulan liburnya, info live Lensa Doni. Itu persahabat ya. ini langsung diinfokan saat live Kak Lensa Doni untuk vlog Lesar Entertainment itu libur satu bulan. Kita doakan saja, semoga tim dari Lesar Entertainment baik-baik saja hubungannya dengan idola kesayangan. Dan dukung terus, mudah-mudahan terus berkembang dan sukses selalu. Amin. Kemudian, disimak juga bersahabatnya. Ada kabar yang sangat menghebohkan hari ini. Postingnya dari Leslar Boy Update Al-Fatih Bilar, ada apa dengan sinovi System DD? Ini ada yang bertanya-tanya bersahabatnya, kenapa sih dengan teknologi ya? Dan tentunya kita mendapatkan informasi juga dari ig nya Bu Fir. Ada sebuah pertanyaan sampai sekarang belum tahu siapa loser itu Bufir. Inisial N itu jawaban dari virus Leslar. Kita lihat juga di unggah berikutnya. Pertanyaan pun diberikan Bufir spill anjing yang nusuk bilar dari belakang. N salah satunya. Dibilang nusuk bilar dari belakang, persahabat ya inisial N sudah jelas N itu adalah Novi. Kita lihat juga persahabat dia. Ya. N dua Bufir yang mana? Kita lihat jawaban dari bu yang kemarin ikut umroh, gak kaget sih, tapi gak habis pikir aja lagi umroh, tapi itu mulut bener kebun binatang isinya. Itu kalimat tentunya penyampaian dari virus Leslar, ya. Ternyata Tenovi katanya, itu nusuk bilar dari belakang. Dan kita lihat juga bersahabat di unggah berikutnya, ada pertanyaan, bisa dipenjarain aja gak sih? Tuman white NC kata virus less love Ada juga pertanyaan, kayaknya semua fans yang waras udah pada tahu bu Fir, katanya tuh. Kita lihat juga, berarti pecundang yang bu Fir maksud kemarin-kemarin itu dia juga ya bu Fir. Alhamdulillah Allah segera jauhkan kita lihat juga bufir gimana ceritanya ceritanya panjang lebar kali tinggi bagi duo kata bufir ya enggan untuk membicarakan emang dia ngomong apa bufir yakin mau tahu isi dm-nya mending jangan deh takutnya kalian nggak bisa kontrol emosi itu yang tentunya penasaran dengan isi dm dari teknofi persahabat kemudian juga kita lihat pertanyaan pun diberikan Yakin gak akan emosi bu Vir? Coba kasih lihat apa isi DM-nya bu Vir. Tidak, jangan kalian pasti langsung berbondong-bondong nyerang dia di Instagramnya. Kalau tahu isi DM-nya, kita simak juga rosah ya. Sekarang aja udah yang emosi bu Vir. Sekarang dan lagi pulang kampung ya bu Vir. Ia pulang kampung untuk selama-lamanya. baik Tenovi memang lagi pulang kampung, persahabat, ya. Tentunya kita tidak tahu akan balik lagi untuk bekerja buat Leslar atau enggak. Kita hanya bisa men-support dan mendoakan mudah-mudahan hubungan mereka baik-baik saja. Kita lihat juga, persahabat, ada pertanyaan lain. Aku sudah tahu istidemnya Bu Fir, makanya aku bilang apakah dia bisa mempertanggungjawabkan yang dia bilang. Ada jawaban dari Bu Fir, Borobor, jawab orangnya aja langsung minggat. Tuh persahabat ya, diam-diam tuh. Minggatnya diam-diam, katanya persahabat. Dan kita lihat juga di unggahan, guysnya L2W ini ada sebuah percakapan DM bersama Teh 3 Oktober persahabat ya untuk DM terakhir bersama L2W. Ada follower chat kami, ini DM kami terakhir. Fokus voting saja, guys. Yuk, katanya tuh ya. Ada sebuah kalimat min dari Teh kepada L2W. Kita lihat juga di unggahan LKW berikutnya, yuk tugas kita hanya fans yang support idola. Yang telah terjadi ya tidak bisa kita hindari. Lebih baik kita fokus voting dan mengabaikan yang terjadi di masa yang lalu. Cukup doakan saja dan tidak lagi ikut campur urusan yang bukan ranah kita. Bismillah, kita kuat. Itu kalimat himbauan dan kalimat bijak dari LKW Bersama ya, kita semuanya fokus saja untuk support idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga ada informasi dari Ibu Siwi ada acara konser kangen merayu hari Jumat besok malam di Indosiar. Persediaan untuk pengisi acara pun banyak sekali. Bintang-bintang ternama Persahabat ya, dan tentunya idola kesayangan Lesti Kejora belum bisa tampil di acara Indosiar konser Persahabat ya yang akan dihadirkan besok malam konser Kangen Merayu. Jangan sampai lupa juga untuk dukung Lesti Kejora di IDA 2022 Persahabat ya. semoga bisa membawa pulang piala penghargaan. Dan pasti kita tentunya kangen banget menyaksikan Lesti Kejora bisa tampil kembali di panggung besar.